Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, difatif kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilal. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya, sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dalam terhadap seputar Leslar tentunya baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada menemani santai malam kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru dan menarik seputar idola kita kebukan pertama dulu para sahabatnya ada akan ada kejutan dari Les Loud Love World new para ya makin gak sabar kita dibuatnya kejutan apa yang akan diberikan dari fanbase yang sangat luar biasa ini wow para sahabat, ya insya Allah sebuah kejutan untuk kalian semua nih dari Les Loud Love World Indonesia diunggah oleh akun Les Laud Update Kalimat caption dituliskan dalam postingan tersebut Masya Allah apalagi ini miskah wajib pokoknya stay tune di l2w.id Itu bersahabat ya Tentu bakal ada kejutan dan surprise yang sangat bahagia untuk semua para fans last love lovers Dan ke kabar berikutnya kita lihat juga bersahabat ada pegahan spesial yang kita dapatkan Masya Allah tentunya diunggah oleh TV Karlina yang direpost oleh akun Leslar 0501 Yang mana TV di disini mendapatkan rendang persahabat ya Dari Ibu Rosmala Dewi nih Masya Allah luar biasa tentunya Dapat kiriman rendang persahabat ya Tentu rendang tersebut akan dibawa TV Tri ke Amerika persahabat ya Rendang Leslar guys to Amerika Serikat Masya Allah, Allah. Nanti rendangnya Umi Rosmah Dewi Kita makan bareng dengan Pak Konjen Tuh persahabat ya luar biasa Tentunya mudah-mudahan berkah barokah Bahagia terus persahabat ya untuk Leslar Dan Putri Karla ya, juga selalu bahagia Yang tentunya selalu mensupport untuk dedek dan kakak Bilar ada sebuah kalimat kiasan juga dituliskan oleh akun Leslar 0501 Rendang Leslar, Guest to america Mantap TV3, iya iya maaf salah ketik <laughs> Ini cute banget persahabat, alhamdulillah mudah-mudahan sehat-sehat selalu untuk Leslar Dan selalu yang mensupportnya persahabat ya Dan ke kabar berikutnya persahabat kita lihat juga sebuah unggahan spesial Dari Lintar 532 nih persahabat ya Bang Lintar Menunjukkan sesuatu persahabat ya, yakni jam tangan baru nih, resmikan dulu ah kata Bang Lintar Masya Allah, Allah. ini pemberian dari bos besar nih, kakak Rizky Bila Yang semalam memberikan hadiah jam untuk tim Leslar Entertainment Mudah-mudahan berkah dan barokah persahabat ya, kita doakan yang terbaik saja untuk idola kesayangan kita dan ke kabar berikutnya, kita lihat juga ada momen romantis yang kita dapatkan dari pengantin baru nih Ini tentunya ketika recording bersahabat ya Lagu takdir cinta, Masya Allah perhatikan keromantisan yang ditunjukkan oleh Dedek Lesti dan Kakak Bilar Mampu membuat kita semakin bangga dan bahagia persahabatnya, sahabatnya Masya Allah Luar biasa Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan Kepada idola kita ini persahabat ya. Dan kita mudah-mudahan mendapatkan Selalu vitamin bahagia yang disulutkan oleh Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar Masya Allah persahabat ya Doakan selalu mudah-mudahan mereka selalu romantis Dan mudah-mudahan secepatnya bisa diberikan momongan Leslar Junior Kita masih menunggu cidukan dan kabar vitamin bahagia selanjutnya Tetap stay tune dan pantingin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya